Ini, kalau Tuhan belum ketok palu, manusia bisa fonis sekalipun dengan fakta yang tidak bisa disangkali. Kalau Tuhan berkata berubah, berubah semua. Kalau Tuhan memutar balikan segalanya, semudah memutar balikan telapak tangannya karena dia mahakuasa segalanya akan berubah. Telah kudengar sungguh-sungguh, Efraim meratap. Hati Tuhan masyigu, engkau telah menghajar aku dan aku telah menerima hajaran. Seperti anak lembu yang tidak terlatih. Efraim dulu itu jatuh dalam dosa. Israel Utara 10 suku itu, wah murtad-murtad. Engkau telah menghajar aku, tapi mereka bertobat. Hanya orang yang hatinya hancur, jiwanya patah remuk yang bisa ngomong begini. Engkau telah menghajar aku, dan aku telah menerima hajaran.